yang adalah dua belas belas as Akan mempersembahkan Sebuah drama yang berjudul Mali Bunda Dan punya Di suatu tempat bernama Pantai Air Manis, Kota Padang Sumatera Barat Hiduplah seorang orang yang Bersama dengan seorang anak lelaki janda tersebut Bernama Pantai Bayu Dan anak lelaki yang bernama Mali Bunda Mali telah lama menjalani kehidupan yang sebagai bergantian di sejati yang sekecil Mandiri bersama dengan maling Telah lama menjalani kehidupan yang serba keulangan Dalam jalanan kemiskinan Hingga suatu ketika terbesit keinginan di dalam hati Bali Untuk merubah nasib dirinya dan dirinya Agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik Waktu berlalu dan kini Bali telah beranjang dewasa Kehadiran maling itu keluar dari daratan kemiskinan semakin mewibah di dalam hingga ke suatu ketiga sebuah berita datang dari sahabat maling yang bernama Rashid. Ia mengatakan kepada maling bahwa akan datang kanker besar yang akan kalah di pantai kayu manis. waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah aku aku seperti yang kamu tersebut Dan... Maksudmu kita akan pergi malam, saja, ya. Itu yang Kau tidak bisa seperti ini Adalah ini Aku ingin Aku ingin sekali pergi, Tapi Bagaimana dengan ibu, -ibu? Aku tak rela mengingatkan dia di sini sendiri Setidaknya aku harus memberi maunya untuk dia pindah-pindahku Baiklah, bicaralah pada ibu Kalau kau berapa tersebut dari ibu-ibu, ya. Kita akan berangkat dengan Baiklah, terima kasih kawan Balik untuk pekerja pulang kita ubah dengan maksud memindahkan seluruh kepergiannya untuk merantau setibanya langkah diambil Ibu Bolehkah aku pergi langsung so. Sekali-sekali aku ingin sekali-sekali Aku ingin memperhatikan Ibu Kenapa tiba-tiba sekali Aku ingin memperkinah Bagaimana dengan Ibu ini Karena itu tua bu. Malika bicara sulit akan membuat kita lebih baik dari ini. pikirkan Masa keinginanmu ini, Sudah aku untuk pergi tau dengan yang kini telah berjalan di Pantai Jelas akan gitu. kembali menjadi Pergilah, nah. sudah menjadi keputusanmu. Nah. Terima kasih buku. Kesudah seharinya, Mali Suri dan Rasyid bertolak-tolak Jumatik sebaik Dengan menumpang kapal besar dan barang-barang Ibu Mali hanya bisa pasrah merayakan ke bagian putaran yang tersebut Perjalanan ke Mali dan Rasyid itu merangkati Dan mereka setelah sampai, sampai di tempat perjalanan mati Nah Rasyid, sudah terjambat kita di sini kita harus terus Indonesia Mencari pencarian. Tanpa mereka sadar, percakapan kuas lewat itu didengar oleh salah seorang pengunjung lain-lain yang tak lain adalah seorang saudara kaya raya. Kau mudah yang bodoh bodoh. Apa kabar yang sedang mencari pekerjaan? Kebetulan sekali, saya sedang mencari beberapa pekerjaan yang lagi untuk sebagian. Apakah kalian bersedia, ya? benar Tuhan? Apakah bisa langsung langsung bekerja dengan Tuhan? Alis-alis saya tuan, Apakah kalian sulit? Terima berdua nomor dua, bukan sebab Tuhan. Paling-paling, Tuhan. Kami saya maling senang. Kami teman saya masih. Kami datang dari jauh. Baiklah mari kita sithi. Sekarang kalian berdua itu tahu. Mulai besok kalian sudah mulai bekerja. Malam ini kalian istirahat dulu di rumahku. Nanti aku akan dijelaskan apa yang perlu kalian kerjakan besok hari. ini. Baiklah, bapak Akhirnya malam, Madrasah kita bisa bersama-sama Mereka tinggal di salah satu menit di kediaman Rasulullah. Keesokan harinya mereka berdua buat belajar. Kuat. Baik. Rashid, kau kayak dong. Malik, wah, ini benar kau. Kau sudah sukses ya sekarang Ya, Ya. Aku telah melihat ya. ini menjadi payaku. Kau lihat perjalanan hidup ini Iya, ya, telah langsung ya, Yakin ya. telah menjadi sedih? Cantik, enggak, Cantik, Iya, Kalau telah, kau sekarang telah menjadi orang hebat, kali. aku kagum. Sedih, sedih, sedih. Sedih, sedih. Sedih, jalan-jalan sedih. Sedih, sedih. cantik sedih. Sedih, sedih. Sedih, sedih. Sedih, Maka jawabnya malam yang pulang Tidak menolak Ma, ma, cepatlah kau ma, ma Mari anak sudah kembali, ma Sungguh kan, ma Ini itu kemataan Enggak Enggak, enggak Enggak, Sungguh, ma Waktu saya berpongsi, ma Saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, Dan saya, saya, Rupanya benar saya, bersama saya, masih berada di saya, yang saya, saya, saya, saya, saya, sambil saya, indahnya deburan ombak pantai. Mungkin dia penulisnya yang mengaku-ngaku merodi. Semangat nanti. Alhamdulillah ya, aku terlihat sangat sehat sekarang. Bagaimana keadaanmu, Mama? Semoga Bunda mengabari Ibu terlebih dahulu. Apakah dia ada di gunung? Ada. Baik orang tua. Kau bukan di gunung. Ibu kutasunggu engkau. Mendengar kata-kata malam Mande pun menangis merasa di air yang luar biasa Ia pun pergi meninggalkan malam dari seri ini pun ke tanah Sambil hangat tangan ke atas Tiba-tiba terdengar ngomong kapal. sebuah kapal yang dinaiki oleh Malin dan isa-isanya Bilang-bilang tempatnya, badai semakin kuat yang tak dan kapal besar Ada apa ini? Kenapa ini bisa ya? Istriku, saja, ya? Tidak, apakah, apakah <dia> <tuk> Karena kekuatan yang luar biasa menyebarkan maling Tiba-tiba dia berubah dari bagian Dia berdari atas kencang-kencang Sebelum akhirnya ia menjadi sebuah batu yang Seperti bersuduh Ibu, makan aku makan aku yang menembarku Akhirnya maling pun berubah menjadi bagian